Oke okay, bro, Eminem, <laughs> oh, oh. oh bro, Indonesia men, Kama. Oh, bro, udah lama kita nggak ngelihat Babang Kamaludin, Kamaludin Thailand ya bro, Kamaludin, Kamaludin, bro. Indonesia mem, kama Karena... dua Februari. Bener kan di, di, di Indonesia bro? Tanggal dua Februari itu, Mia, ya. kamarudin, Indonesia bro, Oh, kamarudin, gokil, dua Februari, berarti sebelahnya yang lalu ya bro, eh iya sebulan yang lalu ya sebulan yang lalu Mabro Kamaluddin kokil Mabro Kamaluddin di indonesia men di, di indonesia eh ini coba artikan malam terakhir acara acaranya lah hari melayu oh disukai 9,4000 ribu Ma Bro lagi Kamaluddin uh dia selalu siapapun lah ya bro MU atau Chelsea dan lain sebagainya Kamaluin Kamaluin Dua 21 Apa ini? Maaf bro bro oh, Bro <laughs> Saya dulu pernah kalau saya kecil Apa? Kaun saya kecil lagi Badannya kecil nih Badannya Saya kan badannya kecil, kecil nih Badannya kecil kalau gede banget jadi kayak hanger-hanger dikasih baju. Hanger <laughs> dipakain baju, bro, gede <laughs> banget. Oh. Kayak. <laughs> yang yang yang, yang satu gede banget 80. Wah, <laughs> basmi channel. Oke, okay. classmate channel buat generator, <laughs> Good night, good night, tuh. Yang tadi udah nih, sayang ini apa ini? Queen market. Wow, angka maluin. Oh, angka oh. maluin. Oh. Legend, bro apa ini bro? Kau.. <tuk> bro.. Oke.. Okay. Mana? Cok mana? Kok oh, gak ngeplay? Cok! Mana? Cok! I can speak Turkish.. Dun -dun -dun. Mana ini bro? Gak ngeplay bro.. Oh ini nih baru nih. Oh tadi saya klik sorry sorry sorry. Oh, plus scroll lagi nih. Tampil dong. Biji, <laughs> biji nangkamen, nggak ke play, tapi. Oke, okay. apa ini? Okay, Oke, okay, bro. Eminem <laughs> Oh. oh. <laughs> oh. <laughs> <laughs> <laughs> maaf dulu kamarudin men oke maaf dulu kamarudin eh, oke oke okay. okay, kamarudin kamarudin oke, okay, aku pilih kan eh kemana-mana ini ya maaf dulu kamarudin kamarudin Because <laughs> <Like>, <you>. him. <laughs>